Selama ini, kita tidak bahagia karena menganggap kebahagiaan itu datang dari duniawi. Banyak uang, makan enak, rumah tinggal, tidak sepenuhnya salah, tapi itu bahagia yang temporal, bahagia yang tidak asli. Karena dunia ini tidak ada yang lebih pahit. Dari berharapnya hati Allah Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul gafur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah berkahi majelis ini Allahummaftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalaali wal ikram Allahumma nawir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardhu binuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal wal -gina. Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannah wa na'udhubika min syakhotika wal nar Amin ya Allah ya Rabbil Alamin ayah nomor 84 Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kajian Al-Hikam nomor 84 Mata rozaku katta'ata ghina bihi anha Fa'lam Fa annahu kot alaika ni'amahu wabatinatan Apabila Allah telah memberi rizki kepadamu Berupa perasaan puas melakukan taat Ataupun puas melakukan ibadah pada lahirmu Dan merasa cukup kaya dengan Allah dalam hatimu Sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali Allah Maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat lahir dan batin. Kita ingin diberikan kecukupan nikmat lahir dan batin. Imam Ibnu Atoylah mengatakan, "Apabila Allah sudah memberikan rizki kepadamu, berupa nikmatnya ibadah." Nikmat khusyuk ibadah pada lahirmu dan merasa kaya, merasa tercukupi dengan Allah di hati kita. Jadi fisik dibuat nikmat dalam taat, hati dibuat puas, cukup dengan janji dan jaminan Allah sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu selain Allah, maka ketahuilah bahwa Allah telah memberikan kenikmatan lahir dan batin. Kita biasanya menganggap nikmat lahir itu dari duniawi ini, dapat makanan enak, kecukupan, Padahal nikmat lahir yang sebenarnya atau kita mengatakan nikmat lahir itu sehat, seger, cakep, makan cukup, penampilan indah, keperluan dipenuhi oleh Allah. Sebetulnya nikmat lahir yang penting bagi kita adalah menikmati perintah Allah. Jadi kalau kita diberikan enak dalam taat, tubuh ini enak untuk melakukan apa yang Allah sukai dalam ibadah, dalam akhlak, itu nikmat lahir. Dan batin kita ini dibuat oleh Allah tuh puas dengan apapun yang Allah berikan, yakin dengan segala janji dan jaminan Allah, sehingga tidak berharap apa-apa, tidak berharap dipuji, tidak berharap dihargai, tidak berharap dicintai, tidak berharap diberi oleh makhluk, karena hatinya puas dengan jaminan Allah yang pasti ditepati. Tidak ada janji Allah yang tidak akan ditepati oleh Allah, tidak ada janji Allah yang meleset, tidak ada. Yakin, jaminan rezeki dari Allah yakin, pertolongan dari Allah yakin. Nah, itu orang yang sudah bahagia. Selama ini,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 Dibuka, ditahan, diambil, kadang dimudahkan, nanti dipersulit, nanti diadakan oleh Allah, oleh Allah juga diambil. Kita bakal capek kalau menyikapi dunia dengan keinginan kita. Tapi kalau menyikapi dunia sesuai dengan yang Allah sukai, diberi, dia bersyukur, ketika tidak diberi atau diambil, dia bersabar, tetap enak. Ajaban di amril mukmin inna amrohu kullahu khair sungguh ajaib sungguh menakjubkan orang yang beriman semua urusannya baik li ahadin illa lil mukmin dan tiada yang demikian itu kecuali mukmin inna asbaka syarra Shakaroh, fakana khairullah. Ketika Allah memberikan kepadanya kenikmatan, dia bersyukur maka itu baik baginya. Jadi bukan nikmatnya yang baik itu syukurnya. Dan ketika Allah memberikan dorong, sabar. Ketika Allah memberikan kemudaratan, ujian hidup dia sabar. Fakana khairullah. Maka itu baik baginya Jadi Bagi kita bukan kejadian yang penting Tapi Menyikapi kejadian Karena hidup ini akan terus begini Ada tiada Sehat sakit Senang susah Didekati dijauhi Nyambung putus Gembira sedih Lapang sempit Beginilah hidup mana, Pak Pak Bapak kan sudah agak lama di dunia ya? Sudah berapa tahun Pak? Maaf. Han? 65 tahun. Ada yang lebih lama? Ada ya? Mana Bapak-Bapak yang sudah lebih lama tadi Pak? Bapak? Padahal enggak ada begini. Ada yang 84 tahun. Saya sudah pernah tanya yang kepada 90 tahun. Apa yang aneh di dunia? Tidak ada yang aneh. Yang aneh, cuma satu: kita kok tidak ngerti-ngerti? Ada, enggak ada. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Padahal mesti begitu. Kalau hidup ini tidak berwarna, tidak menarik, kita dengar azan. Kenapa azan indah? Karena suaranya berwarna. Coba lagu bintang kecil, sewarna. Bintang kecil di langit yang biru Itu stres murid hadirin Guru stres Jogetnya aja susah Bintang. Benar Coba kalau masjid ini sewarna Hitam, horor Indahnya taman karena berwarna Jadi jangan heran Kalau hidup ini banyak yang Tidak kita duga ikuti saja karena bagi kita tuh yang penting semua kejadian jadi amal soleh diberi nikmat syukur diberi ujian sabar berbuat sing ikhlas tergelincir bertobat kan cuma empat kejadian dalam hidup ini kita akan berbuat baik karena kita bukan setan tapi baik itu tidak akan membahagiakan kecuali dengan kunci ikhlas kita walaupun tidak diniatkan akan tergelincir kita akan berbuat kesalahan dan dosa karena kita bukan malaikat tapi dosa yang sudah terjadi kalau dia tobat nasuhah bisa dicintai Allah itu orang berbuat taat jadi sombong orang berbuat dosa jadi tobat mana yang lebih baik berbuat taat, tobat. Kita akan diberi nikmat, diberi nikmat oleh Allah kira-kira setiap minggu atau setiap hari. Yang sudah tahu diam hadirin, ini ada tamu banyak. Izinkan saya merasakan kepuasan ya. Diam santri. Bu kepada yang belum tahu sasaran diberi nikmat oleh Allah tuh tiap hari atau tiap jam Bu ah ibu nyontek santri ya udahlah terserah ibu lah dah gagal ya tapi kenapa diberi nikmat setiap saat ibu masih sengsara Kan baper apa? Nah, kurang bersyukur. Dari grup mana barusan jawabannya? Ah, hal -hal. coba. Nah. Aduh. Ya, tenang. Salamnya bagaimana dadahnya? Coba. Oh, ya. <laughs> Jangan kampanye di sini, awas. <laughs> Suka penasaran lagi saya pakai nanya. Coba acungkan tangan Majelis Taklim, Babu Taubah. Ya, bagus-bagus. BKMM Kecamatan Cipanas. Nah, eh. Majelis Taklim, Kepulauan 100. Enggak mau dia. coklas kelas Majelis Taklim Kepulauan Seribu nggak mau juga Kepulauan Seratus Ribu, berarti belum datang. <tuh> Dt Peduli Priangan Timur, Kayak sudah. Yang lain yang nggak ngacung siapa ini hadirin? Ngacung tuh bu, yang bagus ya disesuaikan. <tuh> Baik Lanjutkan ya Jadi jangan ukur Karunia dari Allah dengan Duniawi, itu aja Jangan ukur karunia Allah dengan dunia Apa buah dari taat Yang paling penting, hadiah dari Allah Pahala kita Nggak bisa lihat, apa Hadiah dari Allah bagi ketaatan Yang sangat penting Apa kira-kira Nikmatnya Tambah yakin ke Allah. Jadi kita ibadah, dunia nggak dapat, tapi hati makin yakin, itu hadiah. Nikmat lainnya dari taat adalah kemudahan berbuat taat yang lain. Itu nikmat. Jadi walaupun kita tidak dapat uang banyak, tidak dapat kedudukan, tapi hati jadi yakin ke Allah, dan dimudahkan taat ke Allah, itu nikmat hadirin daripada dikasih dunia hati ragu ke Allah tidak ada bahagia. Bisnis maju, omzet meningkat, hati ragu kebek-kebek begini, tidak menikmati. Apa artinya bisnis makin maju, taat makin kurang? Itu istijraj namanya, ya. Jangan bangga dikasih dunia karena dunia tidak ada harganya bagi Allah kalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak akan diberi minum walaupun seteguk, tapi saking dunia ini tidak ada harganya, dan tidak akan dibawa kemana-mana, kasih saja, tuh yang pengen sekian triliun, kasih paling ngaku-ngaku, wah orang itu orang terkaya, punya kekayaan 100 triliun, dia lihat kekayaannya, dia pegang, dia pakai, tidak, rezeki itu cuma tiga, dimakan jadi kotoran dipakai jadi usang dan yang dinafkahkan di jalan Allah, selebihnya hanya ngaku-ngaku tapi kalau diberikan nikmat yakin, oh itu bahagia diberikan nikmat taat, itu bahagia jangan iri sama yang dibagi dunia ya, tapi irilah kepada orang yang ajeg tidak ngarep apa-apa dari makhluk hanya ngarep-ngarep dari Allah semata. selanjutnya nomor 85 Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa minka sebaik-baik yang harus engkau minta dari Allah ialah apa-apa yang Allah menyuruh kamu sebaik-baik doa Minta kepada Allah adalah minta yang terbaik. Apa yang terbaik? Yang terbaik itu apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau Allah sudah memerintahkan kita sesuatu, pasti itu baik. Kalau Allah melarang sesuatu, pasti itu buruk. Celakanya nafsu sebaliknya. Nafsu senang kepada yang Allah tidak suka, dan tidak suka kepada yang Allah suka. Kira-kira nafsu suka tidak kita tahajud? <tuh> Jawab. Khusus kepada tamu. Yang lain diam. Sabar ya. izinkan saya bahagia dengan pertanyaan ini. Ibu, kalau ibu punya uang dua lembar, seratus ribu, mana yang akan ibu sedekahkan? Jujur. 20.000. Kalau ditambah rezekinya jadi tiga lembar 125.000 yang mana? 5.000 luar biasa ibu jujur sekali ya. Ditambah lagi rezekinya jadi 127.000. 2.000 ibu sukses ya. Gitulah hadirin baru juga rencana ya. Sudah menurun ah dosa saya ini ngeganggu tamu. Bu, sebentar lagi Ramadan, bulan istimewa, mau taraweh yang 11 rokaat atau 23 rokaat? 11. Tenang, tenang, tenang, tenang. Imamnya, mendingan yang lama dan panjang bacaannya atau yang ringkas ringkas saja sudah cukup aja ya saya hanya nanya kok ya itu teh bulan istimewa ya Bu ya begitulah hadirin kalau nafsu mah belum juga dijalanin udah pelit <tuh> harusnya Bu kalau mendengar Oh Ramadan ada berapa a 11, dua-duanya dalilnya ada saya milih 23 puluh rakaat. Dak, da belum ramadannya juga, ya capeknya belum. Saya ingin imam yang sehari sekali sholat satu malam satu juz minimal a. Da, belum dengernya juga, tapi dak kita mah belum apa-apa juga udah males ya. ya. Nah itu, bu, ibu khusyuan mana, dandan atau sholat. <tuh> Aduh, nyiksa ya. Kiai nyiksa. Maaf ya, Bu ya. Saya dosa nih. Saya ada kepuasan batin, hadirin. <tuh> Saya minta maaf ya, Ibu-Ibu ya. Gak apa-apa, Bu. Ya, itu sekedar mengingatkan saja betapa nafsu itu belum juga diamalkan, sudah ingin yang ringan-ringan aja Tapi kalau ingat apa yang Allah sukai, nah makanya kalau nanti doa, doa yang utama tuh doa yang paling Allah suka. Di antara yang paling Allah suka, Allahumma inni as'aluka ridoka wal jannah. Minta keriduan Allah. Karena tidak ada lagi yang lebih penting dalam hidup selain Allah Ridho. Yang lain-lain, nggak ada apa-apa. Asal Allah Ridho, udah dapat segala-galanya. Kalau Allah tidak Ridho, walaupun punya segala-galanya, tidak ada keberuntungan. Demikian, <tuh> minta Allah suka sama ahli takwa. inna akromakum, Mintalah jadi ahli Taqwa Allah senang kepada orang yang tobat minta Allah majani Minbin minal mutatahirin pokoknya apa yang Allah suka minta itu sebaik-baik permintaan baru minta urusan keinginan kita tadi kan yang Allah suka baru sesudah itu minta yang kita suka Bagaimana kalau yang kita suka tidak diberi, enggak apa-apa. Yang penting yang Allah suka. Itu yang kita suka belum tentu membawa kebaikan. Yang Allah suka pasti membawa kebaikan.